Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS Sawit Provinsi Jambi, harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Jambi periode 1-7 sampai Juli tahun 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp398,19 per kilo menjadi Rp1,748,90 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Jambi berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, sawit umur 3 tahun 1376,92 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 1458,98 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 1526,98 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 1591,44 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 1631,73 rupiah per kilo sawit umur 8 tahun 1665,43 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 1698,86 rupiah per kilo dan sawit umur 10-20 tahun 1748,90 rupiah per kilo sawit umur 21-24 tahun 1694,62 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 1613,82 rupiah per kilo di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp7.709,47 per kilo dan harga kernel Rp4.151,67 per kilo dengan indeks K91,81 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 2 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.